Wagam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Santri Darumus Topa Cipanas Lebak Panten Saya sebagai Santri banyak buruknya Karena di dicoba oleh Allah SWT Dan kami dan kami diobati dengan bedak Herosin ini Lihat Herosin Herosin Anda boleh Kalau Anda gugut-gugut Kalau Anda gugut-gugut pakai bedak ini Herosin Harganya terjangkau saya kalau habis gubrut gubrut pakai resin caranya <San��> caranya caranya caranya diusap di di yang kekatalin saya gatalnya di tangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menurut apa menurut eh resinis Eh eh eh